Mencoba mengisi tabel dasar wisatawan. Informasi minimal apa saja yang harus kita dapatkan? Materinya sangat bagus, luar biasa. Buat saya sangat sangat bagus dan lebih mempermudahkan untuk mengetahui yang belum, yang tadinya saya belum tahu, akhirnya saya mengetahui dan. Yang agak keliru, saya sudah, sudah ya tidak 100% saya menyerap, tapi 80% lah saya sudah bisa. mendukung kegiatan pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat dengan memberikan informasi-informasi ini. -informasi biota apa yang dilindungi, kemudian biota apa yang terancam seperti itu. Jadi jangan sampai si wisatawan malah membawa atau membeli hasil olahan-olahan dari biota yang dilindungi. Nah, tapi bagaimana si pemandu ini bisa sebagai teman untuk mereka? Gitu. Dan kita bisa menciptakan suasana seperti di rumah untuk mereka. Nah, maka dari itu mereka sering datang kembali. Oke, are you oke? Okay? Are you oke? Okay? Yang korban tidak ada pergerakan. Masuk, lihat. ya Hand signal. Kami sangat berterima kasih bagi terima kasih, terima kasih. Yayasan Terangi. Karena sudah melakukan kegiatan yang sangat Luar biasa ini dan melibatkan kami anak-anak eh, lokal di Raja Ampat di ini. Teman-teman semua, hampir semua yang ada di wilayah Raja Ampat sebagai penyelam, mereka semua ingin ikut. Jadi ya, luar biasa sekali. sebagai tenaga pengelola PN banyak terima kasih kepada yayasan terangi yang telah menyelenggarakan kegiatan ini di kabupaten Raja Ampat untuk menunjang kegiatan bahari Raja Ampat ke depan Raja